NJ, banyak orang yang tahu kamu datang ke sini, teman-teman saya. Ada satu pertanyaan kepada kamu, dan kayaknya kamu harus jawab. Pencarianmu tentang Islam itu, sampai sedetil ini, karena setahu saya itu kau sedang dalam proses menghafal Al-Quran. Insya Allah. Luar biasa. Siapa yang mengajarimu tentang itu? Memang... Kalau mau dibilang diajari, pasti ada yang ngajar ya. Kebetulan aku di dalam tuh ketemu dengan Ustadz Bobi, Bunda Maya. Nah, mereka adalah penghafal-penghafal Al-Quran. Jadi, tapi kalau mau dibilang get the hints gitu loh. Kita mulai tertarik gitu. Ketika aku benar-benar ditinggal. Ketika aku merasa bahwa aku nggak punya siapa-siapa. Aku juga nggak punya apa-apa. Nah, pada titik terendah itulah akhirnya yang bisa ketemu hanya Allah. Dan ketika saya hanya membacakan... ...Arabnya saya, saya nggak mengerti artinya akan menjadi kosong gitu. Makanya ketika tadi abang-abang lagi ee, berdiskusi... ...itu sesungguhnya adalah refleksi daripada lima ayat pertama surat Ar-Rahman. A'udzubillahiminasyaitanirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Ar-Rahman. Alamal-Qur'an. Karena sesungguhnya Allah lah yang memberikan kita kemampuan untuk pandai berbicara. Tapi kepandain itu kadang-kadang kita gunakan bukan untuk memakmurkan negara... Tapi kepandaian berbicara itu yang seperti ada dalam surat ar rahman digunakan untuk bersilat lidah, membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Nah, ketika pada titik itu, akhirnya kalau kita baca surat ar rahman secara keseluruhan, Allah bilang ini kan aku yang kasih ke kamu, asyamsi, matahari aku beri, semuanya, wal ardo, tuh semua dunia ini aku berikan kepadamu gitu. Tapi kamu gunakan itu sesungguhnya kadang-kadang tidak tepat sasaran. Dan itu aku merasakan. Artinya ketika aku masuk dalam suatu sistem yang pada waktu itu aku bilang memang tidak bersih. itu Dan yang tadi aku katakan lagi, ya saya ini hanyalah keset dari orang-orang yang masih ingin berkuasa. Saya ini hanyalah remah-remah rengginang. Gitu. Itu kan sebenarnya ungkapan-ungkapan personifikasi. Hmm. E, yang dalam artinya ketika saya membaca catatan-catatan Angelina Sonda, gitu. Tetapi ketika kita linearkan dengan Al-Qur'an, aku menemukan, Artinya udah nikmat apa lagi. So, akhirnya aku masuk ke situ, aku tahu oh ternyata begini, begini, begini. Aku di dalam pernah baca satu puisi dari Amin Rais gitu. Dan bener-bener puisinya ya sudah tidak tahu lagi siapa yang iblis dan siapa yang malaikat. Gitu, Dan bahkan itu, aku pun, itu berarti tulisan sebelum aku masuk, dan itu refleksi. Itu aku rasa mungkin ini pergulatan, ini pun terjadi di setiap politisi. Kadang-kadang kita nggak tahu gitu loh, siapa yang kita temui, rambut sama-sama hitam, hati siapa yang tahu. Artinya, bang, ya kan? kesekaranan ke depannya yang penting itu al benar, benarnya enggak. Kalau mau masuk politik. Allahu Akbar ya Allahu Akbar jangan Akbar uh Akbar ya kan? guys <laughs> sehingga jadinya nih akunya jadi gede gitu dan ketika kita menjalankan sholat, Allahu Akbar ketika kita sujud kita ingat bahwa satu saat kita nanti akan dikuburkan teman kita hanyalah cacing dan tanah yang menjijikan, itu yang kita injek injek dulu dan begitulah filosofi hidup ketika akhirnya tanah nanti yang memakan kita padahal tanah ini cuma kita injek injek injek injek injek injek nah artinya Alhamdulillah, sih, Bang. Aku, kalau abang bilang masih marah, pasti dulu iya. Pasti marah dengan keadaan marahnya begini. Saya ini kan sekolah di luar negeri, 4 tahun, lima tahun. Aku mendapat sertifikat of chemistry, aku dapat sertifikat of merit in under Apa in, in meds gitu? Aku punya banyak sekali prestasi, bahkan ruang podcast abang ini tuh isinya dengan semua piala dan medali saya. Dari kecil tuh saya sudah juara kelas, saya sudah juara lomba pidato, saya sudah segala macam dan ayah saya tuh sangat membanggakan saya, sampai akhirnya saya itu menjadi putri Indonesia dan dapat beasiswa ke Jerman. Nah, dan ketika dengan semua yang saya miliki itu, saya melakukan satu kebodohan yang menurut ayah saya itu, hanya karena tidak dengar-dengaran kepada orang tua. Nah, ketika abang bilang bahwa saya... Apa sih yang ingin diberikan kepada negara ini? Pasti saya punya catatan. Dan ketika saya melakukan penganalisaan, analisa itu pasti komprehensif. Karena kata ayah saya, jangan sampai error of marginnya itu besar, Angie. Dan ketika kamu udah sampai pada satu bantahan atas satu hipotesa, itu benar-benar riset yang kamu harus lakukan itu harus benar-benar sahih. Nah, jadi catatan-catatan itu pasti terkumpul, Bang. Dan ketika abang mulai menanyakan, oh ini A, B, C, D, saya tahu. Dan saya melek, gitu. Saya sadar atas keberadaan itu, tapi karena mata saya terlalu jauh, karena saya di dalam penjara, dan saya akan meng ya Kayak sekarang kan misalkan software harus di dulu sama uh, usernya, PC-nya. Kan saya ini harus meng -kan dulu dengan sistem yang ada. Sehingga ketika saya memberikan satu, oh ini nih, menurut saya ini ada yang bolong di sini, gitu. Nanti saya juga pasti akan bikin kayak abang itu, <laughs> ya kan. Dengan yang lebih komprehensif tentunya. Dan pasti juga akan ada uh, apa ya, Insya Allah nggak akan berbunyi soal duitnya Itu kan soalnya itu ada ini-ininya ya Ini lengkap datanya sampai uangnya ini lengkap Hehehe Masalahnya duitnya Itu kan anggap-anggapnya benar-benar ada gitu Nah kalau saya ini kan nanya ingin agar supaya jangan sampai Orang bernasib seperti saya Karena 10 tahun di dalam dengan nasib seperti saya Waduh, ya, ya. oh, Naudzirah ya, okay. zalik, Bang. Tapi kalau dia bisa mendapatkan hikmah, akhirnya aku tidak pernah menyesal. Bahkan aku berterima kasih kepada Pak SBY lagi. Aku berterima kasih kepada Arti Karena kalau enggak begini, aku juga mungkin tidak akan menemukan apa artinya... ...Nur. Ya. Apa artinya ya. cahaya. Oke, okay. Saya yakin banyak yang ingin kau katakan. 10 tahun di sana...